Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, berjumpa lagi. Hari ini kita mau membuat tutorial cara bikin makanan buat burayak Info surya. Oke, kita ikuti cara-cara dan triknya. Lanjut. Ya, ini dia kubis guys. Bahan-bahan pertamanya kubis. Ini habis ngambil di pasar tadi. Ya, Barang-barangnya simple Sekedar kubis Kita cuci bersih dahulu Sampai bersih ya fungsi cuci ini buat bersihin kotor-kotorannya kawan-kawan buat hilangin kotoran bangkas tanah-tanah yang nempel sini tanpa edit-edit asli tanpa ada dipotong tanpa rekayasa uh, kalau mau beli pakan bok buraya itu susah kalau mau beli berapa oke kita langsung ke tempat gas media yang kita pakai ada media baskom ini cukuplah untuk makan burayak satu bulanan. Ya tergantung kita mau bikin sedikit atau banyak. Untuk media airnya kita menggunakan air yang sudah hijau. Di sini kebetulan saya sudah menyediakan air yang sudah hijau. Nih guys kita ambil air di kolam ikan ini ini harus benar-benar teliti guys soalnya kalau itu ikannya masuk dalam ini bahaya bisa yes, habis ntar ikan dimakan Waduh ikannya pada marah guys ikannya pada mau masuk ember kalau kita makan media air yang sudah hijau kayak gini cepat empat hari mungkin udah bisa tumbuh Kita peralatan sederhana, ya. Yes. Peralatan sederhana simple, hmm? uh, dua ember setengah cukup lah. cukup lah. Ada guys, embernya bekas hmm, adonan cuman. semen. semen. <tuh> Bersihkan dulu, guys. Anda bekas tanaman air, kita saring dahulu. Nah, langsung aja, nah, ini langsung kita masukin. Kubis yang telah dicuci tadi Ya mau kubis sawi bisa Gak usah banyak-banyak gas -banyak, secukupnya aja ya Seperegunya saja <tuh> Nah ini tinggal kita tunggu sekitar empat hari, empat yes. hari nanti air mulai menghijau kehitam-hitaman, 4 hari hasil impu surianya akan mulai tumbuh. Nah ini ada gas di sebelahnya ini sudah empat hari ini sudah empat hari nah guys yang putih pun ini ini surya nah guys ini kecil sekali guys cocok sekali untuk makanan burayak. Burayak umur empat hari sampai satu minggu lebih ya kalau saya pakai makan ini aja soalnya kalau pakai makan mau beli butuh air dan sebagainya belum ada ini mungkinnya terlalu besar lah keuangan harus mengeluarkan uang kalau ini kan tinggal simple simple dan praktis Oke okay, kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekalian lonceng ya, jangan lupa. Salam satu hobi.